Aku lan nemen-nemen nih, sopo ummah fil ijtihad, ing dalam ijtihad wajah maulan ngumpul akan sopo ummah al huruf aing biro-biro huruf wal kiro'at lan biro-biro wacaan wazu lan nganggep mulia sopo aimah al wujuh aing biro-biro pendapat wariwayat lan biro-biro riwayat wama yazu lan bedakan sopoh a'immah as-sohihah sahih, wal wal-masyur al-masyur wa syadhalan syadz. bi-usulin kalan piro dasar as-soluha kang gawe dasar sopoh a'immah ing-usulin wa arkanin lan piro-piro rukun fas-soluha kang nafsil sopoh a'immah ing-arkan fa-awaluman man-mangkotai kawitani wongsonna fa-kangarang somuman fil-kiraat ing-dalam kiraat in kira iku Abu abu'abed al-qasim ibn salam abu'abed Qasim bin Salam summa Ahmad Ibn Juber al-kufi menggari kari Ahmad bin Juber al-kufi summa Ismail bin Ishaq al-Maliki sahibu kolon murid imam kolon summa Abu Ja'far Ibn Jarir al-tabari kari Abu Ja'far bin Jarir al-tabari summa Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad Ibn Amr al-dajuni summa Bakar bin Mujahid Menggari-ngari Abu Bakar bin Mujahid. Suma kawam menggari-ngari Jumunang Suba'an Nasuman Nusa. Fi asrihi ing dalem mangsae. Tasnif. Waba'ad dahulun sawisya tasnif. Bita'lifin klawan piro-piro karangan. Fi anwa'iha ing dalem piro-piro macemikiro'ah. Jami'an halekang ngumpulakan. Wa mufroden lankang individu. Wa mujazan lankang diringkes. Wa mushaban lankang dirinci. Wa'immatul qira'ah utai biru imam ahli qira'ah ikula tuh soh Oraka hitung sobu a'immatul qira'at Wa kudusun nafalan teman-teman ngarang Taubakotihim ing biru-biru tingkatani A'immatul qira'ah sobu hafidh al-islam Rupanya Abu Abdullah al-Zahabi Abu Abdul al-Zahabi Thumma hafidhul qira'at Abu'l khair ibn al-jazari Thumma hafadhu mengkari-kari ngereksa al-qiraat yang berburu-buru kiraah wacaan sub'abul khair, Abu khair ibn al-jazari. Abu khair bin jazari. Anwar ul-qiraat bihasa bisebut. Anwar ul-qiraat berburu-buru macam yang kiraah wacaan, bihasa bisebut kelawan, milang-milang tetap. Inilah murah syirah, anwar ul-qiraat istrinya an. an ul berburu-buru macam. Al awal te pertama iku al mutawatir, mutawatir. Wahat mutawatir ikut barang nakolah kang nukil ing kang mindah kening ma. Sobat jam'un, on sak golongan ulama. Layum mungkin kang ora mungkin opo awat uhum ngelakonane Jam'un, on. Al al kadhib atas an mislihim saking sepadane Jam'un on ilamun tahahu maring pol polane jam on. Wahole bulukiro atau tay lumrae piro-piro kiroati ku kader kemukon-mukon mutawatir, asan iku al ikual masyur masyur, wahwa t masyur ikumak perkara, sohakang sah opo sanaduhu duh ma' walam ya beluhlan ora tu muka opo mak, daroja tawatur ing derajat mutawatir, wawafakolan nyocogi opo ma' al kwa aidal arabiyah ing piro-piro ku wong Arab, walabi wajin sna jan kelawan satu, sisi wafakulan nyocogi opo masyur ahadal masyaf insalasi jie piru piru mushaf al-ohtmaniyah kang bangsa uthman walau ihtimalan senajan memper walau ihtimalan senajan memper washtaharo lan masyur opo ma indal qura nalikane piru piru ahli kira falam yu yauduhu maka orang nganggep masyhur minal ghalati saking kesalahan wala minasyudzudz lan ora saking syaf wa diwaca diwaja umbihi masyhur ala ing ngatas sebarang zikaru ibnu al jazari wa misal utai masyhur iku barang ukhtunif di Suraya ni oba, kang di perselisya kenau, kang diselisya ken, oba atur kupi pirodalan ing dalam indahma, anisab ati saking hero atau sabah, farawahu mang kang niataken ing maktulifat sawabal deruwat sebagian pirodpirodrawi anhum saking sabah, duna batin tuduh sebagian kang wene. Wa amthilatu dhalikotai contohi mokon-mokon masyur iku kathiratu nakeh. Wa min ashurima. Lan iku setengah saking masyur-masyur perkara. Sunnifa. Kang di karang opo mak fi dhalik ing dalam mokon-mokonan masyur. Iku at Kitab at-taysir. kedua Imam ad-Dani. Wa qasidatushyatibi. Lan kitab qasidah asyatibi. Wa au ayatun nashri fil khiraatil asr. Lan kitab au'ayatun nasyar Fil qiraatil asyar Wa taqribun nasyar Lan kitab taqribun nasyar Kilahu mawati karone Kitab loruh Ikul ibn al-jazari kedua imam Ibn al-jazari Al-Thalithi merteluk ikul al-ahad Wa wati ahad ikul mabarang Suhaqang sa'opo sanadu sanadimma Wa kholafalan nulayani Opoma Ahadal masohif Insyaallah si jinnipi ropiru mushaf al-Uthmaniyyatikan bangsa Uthman, awil Arabiyah atau Arabiyah, awalam yashtahir. Atau ora terkenal, opo al-ishtiharu mungkon kang terkenal al-madhkuru kang ditutur. Walai yuqru'ulan ora kena diwaca opo bihi ma. Wa qada'a qada, lan temen-temen bundeli, sobo'a tirmidhi mentermidhi fi jami dalam jami tirmidhi walah hakim dan imam hakim fi mustadrak yang dalam kitab mustadrak ya hakim lidali ke dimukun-mukunan perkara baban dan ing bab akhroja kang ngetokkan sopo tirmidzilan hakim fi ing dalam bab syai'an and kathiron ing perkara kang akeh eh isnad kang sahsanade min lidali ke gustengah segi mukun-mukun sheikh kathiron soh isnad mau perkara akhroja kang ngetokkan ing masabal hakim-hakim mentorik yang asim saking dalan imam asim Al-Jahdari. An Al abi Bakrah, saking Abu Bakrah, Anan -an Nabi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkorek, macamnya Nabi, muttaqiin, ala rofa rifa khudrin, wa abaqariyah hisanin, muttaqiin. Asli kan muttaqiin, ala, rof ya? ala rofa rifa khudrin, wa abaqariyah hisan. Tapi ini kan macamnya, muttaqiin, ala rofa rifa khudrin. Wa'abaqariya hisanin. Akhirnya, jangan ketua. Sofo awaqrah min hadithi Abi Hurairah. Saking hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an'anus tunai. Kanyi Nabi SAW min Qur'a. Maca kanyi Nabi. Fala ta'lamu nafsumma ukhfialahum min qurrati a'yun. Min qurrati a'yun. Bi lafzil jama'i. Langgul lafaz jama'ah. Waqra jeng ngatau akan sobai waqra jeng ngatau akan sobai waqra jeng ngatau akan sobai waqra jeng ngatau akan sobai waqra jeng ngatau akan sobai waqra jeng ngatau akan min ang fasikum ngatau akan sobai waqra jeng akan sobai waqra jeng akan sobai waqra jeng ngatau akan sobai فَرُوحُو وَرَيْحَان Yang aning mengharapakan sopimu senif bidhomirra kelawan dhomirra e. فَرُوحُو وَرَيْحَان Al-Rabi untuk merwapati ku asyadhu syaad Wahu te syaad ma barang Lam yasyiha kang orasah Opo sanaduhu dema. Wa filaniku yang dalam shad kutubun tebiru kitab Mu'allafatun kang dikarang. Mendalika ikusensi mengenung koran kron syad kero atu malaka yaumadin utai lafad malaka yaumadin malaka miliki sebab Allah yaumadin indi nakiamat wisuyu hotel madhi kelawan bentuk lafad madhi wa nasbi yauma lan nasobela yauma wa iya kana budu wa iya yu'badu Bibi na ehiklawan bentuk mudore lilma on maring ring waful, bibi na iklawan bentuk yang mudore lilma foli maring waful, al homis nomor wapat, eh alak homis nomor lima, iku al udu, omawudu, kakiro atil khozak, ai kakiro imam Khazai summa hunak kamang kari kari iku ing dalam kono panggonan, naon sadisun utemat kang kaping nennem, yuspihukang niru. Zara Jain min anwail hadits saking macam mipiro-piru saking bahwa utawi na'un barang sin ikum mabarang atau wawwati mudaraj ikum mabarang file-filecara alawajitafsir ingatan abi waqqas kayak kiro Aya Sa'ad bin abi waqqas walahu lahu ukhtun aw walahu akun akhun aw ukhtun min ummin akhrajaha ngetoaken sapa Ibnu e, Sa'id bin Abi Waqqash ing qiraah eh akhrajaha ngetoaken ing qiraah sapa Sa'id bin Mansur Sa'id bin Mansur wa qira'at Ibnu Abbas lan kaya qira'ah Ibnu Abbas laisa Waalaikum junahun ang tabatahufa dlam mirabekum fimawa simil haji akrojah nga riwayat atau kiro asob ah, al bukhori imam bukhori wa kiro ibni zubair Dan at ibni zubair wal takum mi ona ilal khairi wa ya'muruna bil hau na anil mungar wa yasta'inuna billahi Ala ma asabahum Anak tambahan kuni loh. normal kan wal takum minkum ummatu khairi wa ya'muruna bil ma'rufain anil. Ungkar. Titik. Kini si beli Wa yasta'inuna billahi alama aswabahum. Kalau lagi ada sebuah amr. Fama adri. Akarnat kiroatuhu amfassara. Adri. Orang ngerti isun. Akarnat apata ana obokiroatuhu. أمفص... waca'ane' imam amfas tawa nafsiri sopoh imam akhirnya mengutakan ini hadis sopoh sayyidu binu mangsur wakhrajahu ibnu ambari wajazama bi'annahu wajazam danuk linsetani lafad ikut tafsirun penjelasan wakhrajah lani mengutakan sopoh amr Anil hasan ini hasan. Anil hasan hasan. Itu karena saya hasan. Itu yang saya berhormati sebuah hasan. Wa imminkum illa wariduha al-wurud ad-dukhul. Wa imminkum illa wariduha al-wurud. Utawi, wurud, iku ad-dukhulu manjing. Kalau ingin saya ka sebuah Ibnu al-Ambari. Kauluhu al-wurud ad-dukhul. Iku tafsirun penjelasan. Minil hasan, saki imam hasan. Limakna al-wurud. Kedue makna Lafadz al-wurud. Wa gholatolan dalam ma soba ba'dun ruwad sebagian piro-pirorowi fa'alhaqahu mangka ma'da'aken soba ba'dun ing ma bimushafi kelawan mushafe ba'dun ruwad fa'dunna mangka nyangka nyangka dhunna mangka nyangka Ba'dur ru'a tuhunna iku minal ayat saking ayat wa huwa am gunmukun alhaquhu bi bal huwa baghtaim ma alhaquhu -hubi ta iku tafsirun penjelasan iku tafsirun penjelasan tambihatun muhimmatun utai ge biro-biro pengeling muhimmatun kang penting peringatan penting atambihul At awal te pengeringatan pertama al murad tekang dikarepaken min qaulin nabi saking menika yen nabi sallallahu Inal Quran inal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf inal qur'ana sden qur'an eku unzila diturunaken ono Al-Qur'an ala sab'ati ahruf, Ini ngata se. pitu biro-biro huruf wal harf tekang aran huruf eku bima'nal wajik lawan makna cara jadi qur'an eku turun dengan tujuh cara dudu berarti tujuh huruf li. Al-Qur'an itu quran, quran ikum zila, diturnakan Al-Qur'an ala hadith taw si'ati, ingat kejembaran. Bihaithu la jawazu, kelawan sekiranya orang liwati, apa wujuhul ikhtilaf perbedaan, piro-piro cara. Fi adai lafzi, ing dalem neka akan lafad, al-wahidikan siji sab'ata au ing pitu piro-piro cara. At-tambihu tsani uteka ngaping peringatan kangaping loro. Qala ngendika sapa makiyun. Qala makiyun. Menote sabane wong, dhonna kang nyana sabeman annaqira'ata haula'il qurra'. Setuhune qira'ah wa'tsa'ane mongkon-mongkon ahli qira'ah, kana fi'a Imam Nafi' wa Asim iku hiyal akhrufu sab'a. Ah. Iku pirro pirro huruf kang pitu alatikang fil hadis in dal hadis iku fakad ghalat. Mangka teman-teman salah sobo man ghalaton kelawan salah adhim kang gedhe. Qala ga ni sobo makki. Wa ilzam lan di min hadha saking ikile perkara. Obu anna ma kharaja. Setuhune barang kharaja kang metu apa ma an qiraatiha ulais sab'ah. Saking mongkon-mongkon wacaane mongkon-mongkon wong pitu iku mimmas saking barang Sabata kang tetep opoma... anil aimati saking piro-piro imam wa ghairihim lan liane aimah wa wafaqa lan nyocogi opoma... ...khotol mushaf ing tulisane mushaf illa al ala yakuna ing enta ora ana apa mak Quran Quran Wa hadha taiki iku kesalahan azimun kang gede. Wa sabab penyebab fil iktisar ing dalam meringkas ala sabati ngata sepitu. Ma'anna fi a'immatil qura' serta ne setuhune iku ing dalam biru-biru imam ahli kira'ah. Man. A'immah apani hifdun apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmuwe wa sabab al-riwayat iku huwa utai sebab iku an-narwata sunan biro biru rawi anil aimati saking biru biru imam iku kanu anasab ruat ada iku katsiran jiddan akeh banget falamata sorot mangka semang sanada diringkes abu al-himam biru biro himmah ikta soru mangka padha ngringkes sapa aimmah mimah segi bareng yuwafi iku ga nyot ge bom khatul mushaf uthmani ing tulisane mushaf uthmani Alamin nggak atas bareng ya sulukang gampang nggak pahif tuh ma, wat nabi tulen jadi ke pelanggero kiro atau kiro abi kelawan ma ya suluk Fa tuh hu. ninggalin durumang kapada ningal sabo a imah wong istahara, istaharo kang ma shurso membi kelawan, bisikoh kelawan terpercaya wal amanatilan tegas percaya, wal tulul omelan suweu mangsa. Fimula zamatil kira'ah ing dalem netepi kira'ah. Wal itifakilan sepakat. Al-akhdi ngatasnya ngalap anhu saking wang. Faafradu mangka pada nginjenakan sebuah ulama. mingkul limisrin saking saben saben kota imaman wahidan. Faafradu mangka nginjenakan sebuah ulama a'imah. mingkul limisrin saking saben saben kota imaman wahidan ing imam siji walam terukulan orang meninggal sobo a imah maaf dari keseretan <tutupan> mukon-mukon faafrodu mingkul limisun imam man wahidan walamnya terukulan orang meninggal sobo a imah maaf dari keseretan mukon-mukon mingkul limisun imam wahidan nak lama ing minda barang karena kang anak ane kualangan taslima sobo lah imam tu berburu imam gayruha ha'ula sa liane mukon-mukon imam min al-qira'at sakin bi riwa'at aan wa al-qira'at lan ora qira' Abi Kilawan man ka qira'ati yaqub ...kaya ya deni qira'ati yaqub wa Abi Ja'far shaybah wa ghairuhum wa ashal al-qira'at dawlu sahih qira'at sana dan sanade ikun nafi'un wa asimun ya iku Imam Nafi' lan wa Masim wa afsahuhuma utayli fi syafa sahih utayli fi syafa shiqra qira'ah iku Abu Amrin wal Kisai Iko Abu Amrinan bin Kisai wa'lamu wa rasira an al Setuhune kang metu anis sampe saking bitu al-masyhurati kang dikenal iku ala kisma ing atus rong macem. Al-kismul awwalute macem kang pertama iku mabarang. Iu khalif kang nula yen opo Rosmal mushaf ing tulisani mushaf. Fa hadha muqta'iki kula syak ora mang mang iku maujud. Fi kelakuan juzu maca La orang orang Al kismutan itu macam ikum barang layu orang nulain opo ma Rasmal ing mushaf Walam tashtahilan orang terkenal opo al maca kelawan ma wa bisni teka opo Saking kang aneh la ya'ulukan ora munjuk alai sapa wong alai ngatasir gharibah wa hadha taiki iku ya daru opo prtela opo almanunegah minal qiraati saking maca bi lawan ma aydun kan maning wa minhu iku setengah saking qism masytahar ma barang ishtaharak masyruban an aimati hadha saking biro-biro imam ikalah tingkah Al-kira'ati rupanya, kira'ahwi kelawan ma'qaudiman ing dalam mangsa bengen wa hadithan lan masa kini. Fa'adha menggota iki iku la wajha. Or'ana pendapat li'lman imari nyagamin hu saking wajhun. Wa'adha li'kaitu saka-saka wa'al-qoran. La wajha li'lman imin hu. Kira'atu ya'kub utai kira'i ya'kub wa gairuhu lan li'ana ya'kub. Atambihu At pengeling-eling lingkang kaping teluk. Ikub ikhtilafil qiraat kelawan perbedaan wacaan. Yadharu pertela Obual ikhtilafu perbedaan fil ahkam. Ing dalam pira-pira hukum. Walihada. Lan kerana aneh ikilah perkara. Bana. Bangun. Sub'al fuqaha'u. Bira-bira al-faqih. Naqdal wudu. Ing batale wudu. Lil. Eh. Naqdo. Naqdo. Wali haza lan perkara bana berpendapat soal fakohau pirbal fakih nakdo wudu ilmal mus ing batale wuduewong kang dimek wa ada muhulan ora anai nakal alah tilafil kiraat ing atas sebedai wacaan fi lamastum wa lamastum lan lafadz lamastum wa jawazuat ilha id lan wenange berhubungan inti mewong had indal inqita nalikane tutu gegetih qoblal khusli saat hurungnya hadus jawaz alal ikhtilafing atas perbedaan fiyat hurna bittakfif indalam bittakfif iklan wajah enteng yath hurna wala taqrabuhunna hatta yath, yath hurna wa yutthaharna lan la fadiy at-tuharna kelawan di Kian bahas tentang a'immatul qira'ah, piro-piro imam ahli qira'ah. Jadi ada beberapa kaum, tajarud. Wa'tanaw bidhubtil qira'ah atau ma'inayah. Seperti yang sudah diketahui, yang masyhur, setelah orang itu belajar baca Qur'an, lalu menghafalkan Qur'an, lalu mulai ngaji tafsir, yang perlu diperhatikan adalah namanya Kiro Sabah karena mereka yang tujuh ini adalah imam-imam yang paling terkenal diantara yang lain ini bukan berarti yang lain tidak kompeten yang lain bukan berarti tidak pinter bahwa Kiro I beli tapi namun tiap-tiap imam itu mengeluarkan cara baca yang beda-beda repot akhirnya apa? dijadikan yang diakui itu tujuh Jadi, Imam Mahdi kirohah yang tujuh ini siapa saja? Yang pertama adalah Imam Nafi Nama asli beliau adalah Ibnu Abdurrahman ibn Abi Nu'aym. Beliau belajar dari tabi'in, gurunya sampai 70 orang. Di antara yang paling masyur adalah Abu Ja'far. Jadi, Abu Ja'far, tabi'in, sing paling hebatelah, sing hebat, hebat, Nah imam Nafir, mendapatkan dari tujuh orang guru, tadilamun cara ngaji qur'an kah, ora apa-apa, guru-ewe pirang-pirang, memerlukan ngajin kaya hari ya, ini kaya ngaji kian tekang kian kian tekang kian kian tekang kian seribu ya, lamun wong bengen si ngajiku, ia ya, berkenaan konon ibaratnya kah, yang ngajin kaya yang ngaji seperagat eh terus ngaji seperagat eh atau keumuman nih nih hafazul quran atau hamil quran wong si ngapain quran ini, bakal peragat, ngapain akan misalnya satu guru, tau ini aku ngeluruh-ngeluruh, ngeluruh maning manin. pirang-pirang, sampai tekan pirang-pirang, wong, sampai dewa ke, menguasai. Tuh. Jadi, guru yang banyak itu, akan lebih mempermudah kita, ketika, memberikan satu hukum, kini ke -kin macam ini, sih gampang, kayak yang ini meluwe, jadi, ada pun lamun dalam proses belajar, iku ya perlu sing paling apa ya, perlu sing paling eh, detail wacaan Qurane supaya engkau dongene wis umur umur tua, itu tetap terjaga konsistensi macai. Memangin kampak aku terkenal bakal maca Qurane apa kira kira sing paling mentok, Namun lain kira kira sing paling nyetok, toli kopi paling nyetak bagi apa? Supaya engkau bau katan. Si umur tua. Itu apa? Standarnya masih tetap bener Lamun wong je, lagi belajar awal Beli apa jeh, sing, sing sing temenan. Akhirnya engkau dong ini tekang. Tuae. angel beda an antara ha, karo, ha. Jadi katanya pada kabe Tuh. Akhirnya apa? Akhirnya gampang. Ini wajah. Jadi dia belajar untuk bisa memperbanyak guru Nomor nah, loro ulama abad ini imam kiraah tingkat lora ibnu kathir beliau aslinya adalah Abdullah ibn Kathir ibn al Mutalib al Qurashi beliau adalah Abdullah ibn Kathir ibn al Mutalib al Qurashi beliau belajar kiraahnya dari Abdullah ibn Saib sahabat jadi imam imam ibnu kathir belajar ini sahabat ada semoga tabiin kabir rata-rata Amr al-bisri al-mal, al-ya'hsibi, beliau belajar dari Abi Darda dan muridnya Sayyidina Osman. Dikenal Sayyidina Osman ini adalah apa Mantu Kanjung Nabi? Sing apa? sing ahli nulis. Jadi zaman semua sing ahli gue ya di antara ya Sayyidina Osman, karena Sayyidina Ahli sing hebat. Nah, tetapi kanji nabi kemungkinan, menurut saudara Sayyidina Othman Maniki dijuluki dengan kanji nabi, Dhu Wong sing singduwe, cahaya loroi kanji nabi. Jadi Sayyidina Oth putrinya kanji nabi. Setelah yang satu wafat, dindikahkan lagi dengan yang satunya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, li bintan la Kalau saja, ketika kan lagi dengan engkau. Tetapi kandung Sayyidah Fatimatuz Zahra zaman semono Istikah Nangkara Sayyidina Ali. Lah. Kanjeng Nabi ini jare Al-Qur'ane, "Maka Muhammadun abaa hadzim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kanjeng Nabi kudu dudu bapane wong lanang. Tetapi tidak nutup kemungkinan Kanjeng Nabi punya anak lanang. Ning bahasa rijaliku laki-laki dewasa. Tapi kan Nabi secara aturan sejarah, khusus ngerti Nabi, Nabi dia putra telu si Jisaidu Kosim, Lora Abdullah, tali Ibrahim, imi, hei bapak, paneh itu Kosim, jadi Abdul Kosimui ya kancing Nabi, jadi lamun anak Wong, anak Wong tuh ya anak Kosim, tali bapaknya juru juga Abdul Kosim, beli kena. ya bapaknya baikunangi, aja aja bahasa ya, Arab ada tiga istilah anak alam asma anak alam kunyah anak alam lakom nah Hai aturan itu dipakai kanjeng nabiku dudu anak kewong lanang khotam aja khotamun nabiyin Rasulullah wa khotaman nabiyin beliau itu adalah Rasul dan nabi pungkasan jadi kanjeng nabi ikilu iku duwe anak telu. Tetapi karena lamun Kanjeng Nabi ki anake, putra-putra Kanjeng Nabi ki lanjut umure dawa sampai tekan dewasa, toliya engko de' Nabi manik Maka Kanjeng Nabi hanya dikasih bisyarah, kasih kebahagiaan bahwasane Nabi punya putra. Tapi yang ada cuman yang bertahan sampai Kanjeng Nabi wafat itu apa? Cuman satu, Sayyidah Fatimah. Itu pun hanya berapa bulan, setengah setengah tahun. Yang lainnya, rata-rata wafat sebelum wafatnya kanjeng Nabi. Tapi punya putri empat. Punya putra tiga, jumlahnya tujuh. Itu semuanya dari khadijah semua. Lakan, saya kah? Karena kanjeng Nabi iki, karena kanjeng Nabi iki beli, beli san karena kanjeng Nabi adalah terakhir kenabian, rasul terakhir, maka kanjeng Nabi Diibaratkan, kayak Denny niru, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu D, anaknya, akhirnya ke waduh, atau sing terjadi beribet, dan Nabi segera wafat, nitip paket. Jadi di sini loh, roli, jeger-jeger di sapa, Sayyidina Uthman, karena Sayyidina Ali. Mantu sing terakhir sapa, pertama, kalian Nabi di mantu, gue orangnya Abdul AS, tapi zaman Semono masih durung karena zaman Islam. Tapi dongengnya perang, ketahuan, terus deweknya gue mancing Islam. Ya wafatnya Islam. Karo putri kanji nabi sing pertama. Lasing terakhir fasei Fatimah, fall timah. apa? juga engkau karo, seidina ali. Sing loro, siji loro telue, karo seidina, otima. Kan jeng nabi ku minang ke ka kaya, diibarat kaya say, nabi Yusuf. Karena nabi Yusuf apa bejengko, anaknya gue di ning para nabi. Jadi kan nabi ini wafat nggak putri putri-putri karo wong sing hebat sing bakal jaga agamae Gusti Allah. Mana jadi makolah dari beberapa hadis ulama ummati keambiya Bani Israel. Kanjeng nabi sempat pernah ngendikak ngatas ngata, Ning hadis ya. Ulama ummati isun iku ibarat kaya para nabi di zaman bani is. Nabi Musa protes, maksud sih hebat teman. umat mereka, Tembe umat tembem, kayak Nabi. Aiy, pengen bukti takang, pengen, terus los. aiy, udah bukti nang. So, coba jemar kita pengen meru. cerita ceritagi. Gitu. Nabi Musa ngomong karena Nabi sok bukti nang, iya. dari akhir apa? Ngundang. Imam Ghazali. Kan Nabi guna Imam Ghazali. Imam Ghazali mana? Imam Ghazali mana? Dalem. Tertakoni, ikut je, pengen ditakoni Nabi Musa los monggo, monggo. jawabannya, takon. nabi, kenapa nih, jawabannya, nabi, takon ini nanya nabi, nabi, nabi, jawab, nabi, nabi, Jawaban, nabi, nabi, nabi, abdullah nabi, muhammad, ibn muhammad, ibn muhammad al ghazali, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, teman, kaken -tele. Jare, nabi, tele nabi, nabi, musa, nabi, nabi, nabi, Aya kulasi masih mending, kulasi jawabin jenengan, masih jawabin Nabi. Artinya pada abis manusia lah, laman cara bahasanya. Buka. Arin jenengan si peripun, ditakonnya Gusya Allah, kenapa bertele-tele? Apa sih isu takon meribet? Ditakonnya apa isu ini? Ayub dikeilingan, ini tekanan warah. Gusya takon jenengan, wamatilkabiyaminikaya Musa. Jawabin jenengan apa? Wa wa ala wa ukhra. apa orang Hari jawab mus, kira apa aku ning tangan tengenku nggak tongkat teragat? Kenapa aku dudukin kita tongkat tekula? Kingki biasa nganggo ngano wedus nganggo Ngangon sabet bari nurut, hus, hus, hus sabet bari nurut. Kenapa duduk Oh iya iya cih. hebat teman, umatir luman. Nanti tembeng aku iya bener. Jadi ulama'u ummati ke anbiya'i bani Israil. Lah, karena kanjeng Nabi iki, nabi terakhir khatamul anbiya wal mursalin, maka kanjeng Nabi ngumpahi hadis. Taraktu fiikum amrain ma intama saktum bihima lan tadhillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih. 'Alaikum binawajib. Isun ki bilingan nang apa-apa ngosing tak tinggal nang perkara loro. Lamun sira ningga nyekel perkara loro kita lawan temenan sampai dicokot karuntubam, sirap libakal, kesasar, sampai tekang, akhir zat. Apa niku ku? Kitabullah wa sunnati rasuli. Mempani kanjeng Nabi, ikun nitipakan Qur'an, kuning mantu pertama. Mantu sing pertama, sing masanya, Saidina Uthman. Ari kan, Sa'idina Uthman kan, Masih zaman-zaman makanan. Jadi, Ari Saidina Uthman kan, kan, kan, kan, kan, sahabat dan seterusnya kan, kan. anu lah kan, apa Sayyidina Osman, itu apa ahli Quran. Karena begini wong Syedina Osman ku wong sugi, ya sugi, temu sampai tengangan kan. Wong sugi, Are Wong sugi berarti apa? Pendidikannya terjamin. Jadi saya tidak Osman ku bisa nulis, bisa maju. Mana termasuk kata batil wahyikan yang Nabi ya sayyidina Osman. Mampan sing dianggap tulisan nih ku Osman nih, Rosm Wene zaman Abu Bakar ketika saya dari khalifah paling ngomong li, Kang, priben pada si ahli kiru, ahli Qurane sing apal Qurane pada wafat pada mati syahid lagi perang ning mau Maunah Jadi priben ceritai. ya us, ditulis wah ya mati kabe, agama Arab dituntun siapa, sapa Membani lu utlubul alwa walau besin Belajarlah kamu meskipun harus ke sampai negeri Cina, karena kita ngekspor jadi bahasa ini Tuku kertas pertama sini, kertas wong Cina Bayang nang lamun sirah Qur'an nya nganggo Kulite Untuk, waduh semene, pirang hintal ngawai Wah kurun ganti Ini kan beli, enteng Tapi zaman makin akhir, makin apa modern Mengkur ane-aneneng, hp, us uh, orang orat or terima abot lah. akhirnya apa? Jadi kanjeng Nabi, itu apa nyitip pakan. Jadi kanjeng Nabi kan, akhirnya apa? Jadi titip nang ini sahabat, tapi sahabat sing ditentu nang saya dinang Utsman, ngerak Quran. Terus Sayyidina Ali apa? Sunnati Rasuli. Jadi kanjeng abah saya Ali menjaga kesetabilan berfikir, karena ilmu fikih, ilmu fikih ya dasi tetep Quran. Tolong Quran kita bakal paham, kudu ditakwil, kudu ditafsir, kudu dijelaskan karo hadith lah kan. Syaidina Ali ya, ini hadithnya. Jadi apa Kanjing Nabi? Kumohon jaga. Jadi apa sing mantu pertama jaga aja Qurane memandu anak sampai abad yang Utsmani, Rasul Utsmani. Lalu apa sing kelore Syaidina Ali. Lah Ibnu Amir ikut belajar, neng Ashabi Utsman muridnya Sayyidina Uthman. Nomor lima Imam Asim Arani Abu Bahdalah Ibn Abin Najud Al-Asadi Beliau ngambil dari tabiin Yang keenam Imam Hamzah. Beliau Hamzah bin Habib Azziad. Beliau ngambil dari Imam Asim Ahmad Mansur Al-Mu'tamar dan lain-lain. Yang terakhir adalah Imam Kisai. Beliau adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi Ini kesemua orang ketujuh orang ini adalah imam-imam Mahdiqiro'ah. Yang disetujui oleh Masyur ulama sedunia lah masing-masing dari dua ulama tadi pasti punya dua murid lah murid de contoh Ibnu Kathir, dan murid loro sehingga dirujukan, nih pertama Imam Kumbul, Keloro al bazzi al -Baz, yang keloro Ibnu Amir punya dua murid adhuri karo asusi yang ketiga Ibnu Amir beliau punya dua murid Hisham, karo Ibnu Zakwan. Imam Al Kerbin Abbas, karo Hafas. Nah, kita lah. Baka macam Quran kempekan, kah? Apa aja? Melu Imam Asim, tapi kira imam Hafas. Kita melu Hafas. Kita melu, melu Hafas. Tadi apa? Kita di karena kinkan Hafas di guru. Imam Asim. Jadi apa? Kira imam Asim. Ya, ana beda. Lamun si jenis, ya malun. Si jenis, tak malun. Si jene yuk minun, si jene minun, orang apa apa. Memangnya hiru asing dipakai lu, orang apa apa. Nah, kita kaya, Pak masih satu akad. Imam Asim itu murid loro Abu Bakar Abaje Bakar bin Ayash, Karo Imam Hafiz Asim Karo Hafiz. Karena Hamzah itu murid loro Khalaf Karo Khalad. Kisah itu loro Adhuri Karo abul harith. Jadi masing-masing yang ditentukan ini adalah ya jalur jalur sanad, loh. Jadi jalur sanade kayak konon. Jadi bagi kita ngaji kah melu imam hafaz. Tadi ada shubah, shubah kau jah apa je Muridnya imam asim, tadi imam asim, dia murid mana imam hafaz. Ya karbela. Sing jelas kayak konon. Kita keji macet keji gak ya, Syukbah Bajikan Shu, baku sapa muridnya Masim Lah, Mas Sim ada dua patokan: murid maning arane Imam Hafaz Jadi kita, kita bakal cek ya jalur Imam Syukbah, Tapi melu Hafaz, tapi juga melu Asim. Singgah di patokan si Imam Asim, tapi kan yang guru, guru ke kan cara macet kan beda-beda. Mau kata murid ini bakal jadi jen, nanti jadi sejen. Ini kan Eropa, apa? Mari masih dalam batas yang tidak sampai keluar dari aturan di masa bener lah, siapa ya, apa, -apa. beda-beda baik, anak sing, misalnya, dawai mat anak kupira aja, anak sing semeneh, anak sing, ya siapa apa, sing penting apa, dalam batas koridor yang tepat. Jadi bagi kita kan yang konon, anak tamrin, tamrin gua jawab aja, maca kaya konon, kang, beda-beda. yo ya, malun tamrin, ya siapa apa, Mereka kan ilmu ilmuwe, Arane ilmu, kiro ah, lu beda-beda, anak sing alaihim, anak sing alaihimu, kan beda-beda wong kok. Lho, jadi apa? ikuku berbicara. karena tiap manusia itu pasti punya punya perbedaan. Jadi maksudnya, ana wong aja salah paham kiijeng, nggak ningguriki. Ketika Alquran itu diturunkan dengan tujuh huruf, bukan berarti Quran itu tujuh huruf beda-beda beli, tapi tujuh cara Bisa macam abaj, aja? naka farousawaun alaihim. Ishma nang tadi apa kan nih kak? Dia apa je? Ku tadi ishba nang macae, pri bin macae, inaladi neng kak faru unalai himu, am lam tung dir humu, layu minun, anasing layu minun, karpe. Lahar kita kan neng kain be belajar macae, mampane belajar macae, minusu semono angel, kelen tung maneng kelen tung manus sabet us, ampel jadi nih Ya, kunku lagi cara bacae, nembek hiro durung tiap aja turung dengan eh, di, di apa dikombinasi karo sing sej j apa yakino kuno memangnya apa aja ya, kita kiri bakal idaran apa aja melu imamnya apa imam sholba terlihat aja anak kira imam asim terli imam no Hafiz. Jadi diwaca diwacanake jadi apa akhirnya apa akhirnya pirang-pirang Loh, kaya sih si kaya konon Loh, jadi apa jadi imam asim eh dua murid loro aku Bakar bin ya syaroh hafaz jadi apa? Mereka berusaha dengan sedemikian rupa, ketika terjadi itasal khorpu ketika perselisihan itu sangat-sangat menjadi-jadi dan sampai-sampai antara kebenaran dan kesalahan itu tidak bisa dibedakan mana hak mana batil maka, ada beberapa ulama yang benar-benar mencurahkan kemampuannya untuk bisa menjaga Al-Quran sesuai dengan huruf yang diatur. Maka, bahwa zaman huruf mereka mengumpulkan huruf-huruf dan bacaannya bagaimana, dan wa'azul wujwari Riwayat dan mereka menganggap mulia semua pendapat dan riwayat, supaya tidak ada yang masing masingnya akan di diskreditkan. Ajaan asing di beda-beda pada bayang ulama. Sisi ini dipakai. Karena ini notabene begini caranya. Oh begini. Apa? Antara mana yang soheh, mana yang masyhur mana yang syad. Sesuai dengan dasar-dasar yang sudah ditetapkan. Maka orang yang pertama yang mengarang kitab kira'ah adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian Abu Ahmad Ibn Jubair Al-Kufi. Ismail bin Nisaq Al-Maliki. Imam Qolun. kemudian Ja'far Abu Ja'far bin Jarir al-Tobari adalah pengarang kitab Tobari kemudian Abu, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibn Amr ad-Dajuni Abu Bakar bin Mujahid kemudian beberapa orang yang seterusnya ada yang mengarang secara sendiri-sendiri ada yang di ja ditasah berbareng-bareng sama-sama, Enggak apa? mereka semua apa? kalau kita teliti masing-masing satu persatu ya tidak kehitung saking banyaknya nah Macam-macam kiroah yang disetujui setelah ditetapkan, itu ada tiga macam. Yang pertama adalah bacaan mutawatir, yaitu bacaan yang didapatkan dari sekelompok ulama atau sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk bohong. Jadi belum mungkin anak-anak kebohongan secara bersama. Mesti nih uang Islam nggak Ana Anak aturan bahwa baka anak satu kebijakan sing bohong, mesti anak sing protes. Beli mungkin uang menengkabe, nyetujui barang beli bener. Tadi apa? Itu namanya mutawatir dan keumuman kirah seperti itu harus lafadznya mutawatir. Yang kedua adalah mashhur, yaitu bacaan yang sanadnya soheh, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir dan bacaannya tidak menyalahi kaidah Arabiyah walaupun dengan satu cara. Jadi pendapatnya tetap benar, bisa dipertanggungjawabkan. Atau wafaqu ahadul mushahib al-Utsmaniyah atau cocok dengan salah satu mushaf Utsmani meskipun hanya hanya perkiraan. Dan dianggap masyhur menurut ahli qiraah. Dan itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Dan tidak dianggap sebagai syar. Menurut pendapat dinamun oleh Imam Jazari. Jadi sesuatu yang. fi Contohnya apa? Sebagian ulama dari kerutu sab'ah. meriwayatkan seperti ini. Yang lainnya yang seperti itu. Lamunkah sing si ya amalun. Sing si tak amalun. Oleh kabeh. Mau nih bagaimana tafsirnya? Lamun siram aceh tak malun berarti mau khotobek kian. Lamun jessiram aceh ya malun berarti mau kah abad je? Batikin ki musyar illehe mono. Tipe burukabe. Bari aja salah faham. Ya malun ikut batik singanu kian. Bagai tak malun ikut batik kian. Tadi apa posisi riben? Mau perlu jelaskan asbabun nuzul dan seterusnya. Nah, contohnya sangat banyak di awamin asyurim asyurin. Dan kitab karangan yang terbaik yang apa? Yang ngarang tentang kitab masyura adalah at-taisir. Karangan Imam Ad-Dani dan Qasidatul Syatibi Awaiyatul Nasir filqir'atil Asyar e, Itu apa? Keduanya karangan Imam Ibnul Jazari Yang terakhir adalah Ahad Ahad gue apa? Ya dewek Artinya apa? Sanad yang masuh hasanaduhu tapi wakhalafa ahadil masyarakat Ulam Uthmaniyah awil Arabiyah Sanadnya benar Tetapi dia me, menulayani Artinya apa? berbeda dengan mushaf of money atau koidah Arab dan tidak masyhur di kalangan qiroah ahli Qura nah imam-imam Tirmidhi itu apa membuat satu kitab khusus dalam jameknya. satu bab khusus tentang apa tentang bacaan yang Ahad bacaan Ahad gak Pak Jadi yang tahu hanya satu orang contoh Briband contohnya, priben, contohnya. Jare Abu Bakrah Kanjeng nabi pernah maca mutaki ala rofari fa khudrin wa khodrin sing khodrin waaba kita waaba khodrin waaba khodrin waaba khodrin waaba khodrin waaba jadi maca lu beda-beda-beda apa beda, beda, beda tulisan tapi maknanya pada. Jadi kalainil mangfus engko jare sebagian ulama kayak di Siti Aisyah ngomong kita bengin di kayak konon maca apa kal roisil mangthur. Namun, diartiin ya pada baik. Kalainil mangfus. Atau kan nemu maca falata'lamu nafsum ma ukhfialahum min qurrati ayun bilafzil mufrad. Min ana sing si jenis baik, sebenarnya bener kabeh. Kabe. Tetapi, kalau mau diteliti secara aturan koihda ya, mungkin anas kurang tepat. Lho, masa Jama'ah jika jamak misalkah Akhirnya apa? Koihda Nahwah dipakai. Lah. Mampane untuk bisa memahami bahasa Quran. Di samping kita juga ngerti ada asbabun nuzul, ada nasih dan mansuh, juga harus ngerti ada uslu bil arabiyah. Jadi apa? Minimal ngerti nahusorofe. Memangnya memang Memangnya bakal beli ngerti nahusorofe. Yang kok dikit aja kayaknya, men. Loh, mati, rengue salah, cikin macam ribet gini. Jadi akhirnya apa? Nyalah, nyalah, Nuh, atau Rasul, jadi Ibnu Abbas pernah macam kayak Eh uh, farau farouh, uh, wa farau wa rihan macam farau wa atau farau wa rihan karpe bidomira Yang keempat adalah syadh. Syadh apa? Malam yasih sanaduh. Lafad yang tidak sah sanadnya, tidak sahih sanadnya. Dan ini ada kitab karangan, apa je? Uh, Kutubun muallafa. Ada kitabnya. Nah, contohnya apa? Anak -an lafad kita kan bagaimana baca Fatihah Maliki yaumiddin. Gimana macam ganti? Malaka yaumaddin. Malaka yang ngefiil madhi. Malaka to yaumaddine tadi maf'ul. Jadi ora lamun Maliki yaumiddin masih ada sing maca Maliki. Cepet ana sing Maliki yaumiddin apa yang alif Orang apa-apa. Barangkene sih beli Malaka yaumaddin atau apa? Sing bener eh? iyyaka na'budu. Diwaca apa? Pak? Iyyaka yu'badu sihripe, Khilaf Nah ini sudah masuk dalam kategori syah. Orang apa orang di kena diwacai. Nah anak mau tuh, seperti wacana Imam Khazai. Nanti ada macam yang keenam apa namanya Mudaraj. Jadi Mudaraj juga pak hmm, Yusbihul Mudaraj. tambahan kalimat yang nanti akan diberikan. Jadi anak Guru maca, to pengen jelasaken. jadi langsung diwaca tapi muridé belum paham yen kunku tambahan. Conto ya, Pak, ana Saad ibn Abi Waqqas, "Walahu ukhtun walahu akun au ukhtun min ummin." Oh, ana kaya kuwi lafadzé. atau lafadz lafadz berwen, "Laaisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajji fi mawasimil hajji." Kin fi fima haji ki ya dudu, dudu Qur'an. Tapi tafsirane apa aja? Laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mirrabikum. Jadi wanglu lu aja sangwe kurang, toli jewis kadung mangkat haji, toli ning bari anak sangwe ku apa pribend? Akhirnya kudu mekaya. ora apa? -apa? fi wasimil haji. Kun ku terjadi ceritanya kuning apa aja ahliyaman. Uh, memahami lafad Al-Quran Jadi sing paling bagusnya Sangmu mangkat hajiku ya taqwa Akhirnya beli gak apa-apa Karena orang Yamannya pingsan Akhirnya apa? Kenang apa ku Jih? Kelenger Kenang apa kelenger? Turung mangan Kenang apa? Lunga singkana beli mangan Ya kelenger Sangmu entok yaitu du dukaya konon. Akhirnya apa? Akhirnya. Lay sa'alaikum junahun antabtahu fadlamir. Rabbikum ai fi mawasimil haji. Dan seterusnya. Mereka diperhatikan dalam aturan tafsir ini. Ada beberapa hal. Yang pertama. Yang dimaksud ketika kakanya mengatakan. Innal quran unzila ala sabati akhruf. Ikum maksudnya. Bi makna wajihin. Quraniku diwaca dengan tujuh macam artinya Quran itu diberikan kelonggaran bihaithu la yata jawaz ikhtilaf al-wahid sabat artinya sekiranya tidak melanggar aturan khilaf ketika mendatangkan maka itu boleh jadi lafad itu cuma beda si jenayah sejenis si jenayah apa-apa gunsi lu, itu aturannya, jadi bukan berarti nanti satu lafadz itu bisa dibaca tujuh kali ya belum konon, lo, yang kalama ki manzunna anakira tahalal Qur'an kanafiu asim yahal ahruf sabah alattifil hadits fakat gholat aziman barang siapa menyangka bahwa kiroahnya ahli kiroah seperti imam nafi asim dan lain-lain yang tujuh huruf itu seperti yang dimaksud hadis ya berarti salah. Ini pak kesalahan yang fatal. Artinya diperhatikan. Jadi bukan berarti bahwa ketika Al Qur'an itu al sabati akruf berarti satu satu kata implementasikan bisa ditafsiri dengan tujuh huruf yang berbeda. Ya beli tetap aturan sesuai dengan aturan yang sudah diatur. Yang ketiga adalah ikhtisar al sabah. Kenapa yang diambil hanya kurator sabah? Ah? Padahal kan ahli kira ah banyak sekali maksude aima min wa wa ilman kita tahu bahwa ahli Qur'an itu mungkin ada yang lebih hafalannya lebih baik lebih utama atau lebih pinter tetapi kurok yang tujuh itu apa aja kalau tidak diklasifikasikan dengan benar ya sangat banyak angel yang jelas ketujuh imam tadi adalah Orang-orang yang secara aturan tulisannya itu cocok dengan tulisannya Sayyidina Ofman, Karena standar yang paling mudah, watun yang penting mudah untuk dihafalkan dan mudah untuk dibaca. Makanya apa? Maka supaya tidak terjadi kerutan, maka dibuatkan tujuh orang ini sebagai standar. Maka tidak yang lain lamun dini dia apa di ya akhirnya karpe dewa. loh apa Yang dibuat itu tujuh. Kaya dene madhab fikih. Madhab fikih sebenarnya awal awalnya anak sepuluh. Tole diper kecil tinggal papat. Kenapa? Karena yang lain-lain itu apa kayak kaya kaya orang jelas anak apa pendapatnya imam sabay, misal siapa misalnya Ad Daud Azhohiri atau pendapatnya siapa Sofian Azhauri. Iki nanti karena apa tidak kuon. akhirnya apa? Yauslah sing. Aman-aman belah papat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Karo, Hambali Itu juga sama modelnya. Supaya menghindari keruwetan. Bari ajar, repot. mungkin Akhirnya apa? Sesuatu yang terjadi banyak khilaf akan terjadi banyak perselisihan. Akhirnya terjadi fanatisme. Akhirnya kuon. Sing salah akhirnya di Akhirnya mengutamakan pendapat tedewek. Akhirnya apa? Tidak pernah menghormati pendapat yang lain jadi bahasa, nuga. Wong bakal wis alim, itu apa? Aja sampai nyala-nyala. Nang alim saja kenapa? Lekul leseen abad abaje kewad madhab. Tiap orang, tiap sesuatu itu pasti ada dasar hukum madhabnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang serta-merta. Ya beli bisa orang kena. Ini apa? Mampan. Tetap menghormati hal-hal tersebut. Wallahualamissya, wassalamualaikum.